Selamat sore Bapak Ibu semua, selamat datang juga untuk yang menonton rekaman dari pembahasan 40 Auto Fall Structure ini. Di video ini kita akan membahas 40 Auto Fall Structure. Dan untuk kamu semua yang mau belajar terlebih dahulu, mau belajar terlebih dahulu, silakan untuk klik saja tautan yang ada di bawah deskripsi video ini. Kamu bisa download PDF dari 40 Auto Fall ini kerjakan dulu. Setelah itu kamu bisa melihat pembahasan dan jawabannya di rekaman. Dari video ini. Oke, okay, kita mulai. Uh, untuk Bapak Ibu semua seperti biasa, ketika saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan bisa langsung di saya saja mungkin ya, Panovi ya. Jadi langsung langsung aja Pak. <laughs> Oke, okay. so uh, let's start with the first number. Ini gampang kayaknya, Panovi. Right, so the first number we can see that. Uh, seperti biasa, kalau kita jawab soal uh, apa, sentence completion atau melengkapi kalimat yang rum, rumpang ya atau yang tidak lengkap, uh, konsep utamanya itu adalah melihat subject verb dan conjunction subject verb untuk uh, multiple clause. Jadi di sini, lihat saja dulu yang kosongnya apa, di belakangnya apa, di depannya ada apa. Di belakangnya ada Indianas Lost River. Ini kan kata benda ya. Kalau kata benda, berarti dia adalah subjek. Jadi kita sudah nemu nih satu subjek. Lihat ke depannya apakah kita nemu verbnya si subjek ini enggak gitu kan? Setelahnya itu underground for a distance of 22 miles. Nah waktu itu kita bahas kalau kita nemu preposition seperti for atau of, coret aja kata-kata ini karena kata-kata ini yang ada setelah preposition itu tidak akan jadi subjek atau tidak akan jadi verb. Jadi kesimpulannya, di soal ini tidak ada verbnya. Jadi langsung saja cari verb yang cocok atau agree dengan kata river atau subjek uh, ketiga ya, third person subject, yang similar. Di sini jumlahnya kan hanya satu ya. Ya, betul. Ini Bu Lisa sambil jawab di Zoom chat. Pak Novi, jawabannya apa kira-kira, Pak? Alhamdulillah, betul Pak Oke, okay, great. Yes, very good. Betul. Bu Lisa juga, Pak Novi betul? Raffles, yeah? okay, masih <laughs> eh, ini gampang ya, Pak. Nomor satu ini, Pak. <laughs> Badan -badan kesananya gampang juga. Semoga bener, <laughs> bener. Oke, okay, kita lanjut ke nomor 2. Ada bla first bla okay, Seperti biasa, konsepnya adalah cari subjek dulu. Lihat kosongnya di belakangnya ada apa, depannya ada apa. Di belakangnya ada the 1980 explosion. Kemungkinan besar ini adalah subjek karena ini adalah kata benda. Nah, yang setelah of ini adalah biasanya muncul kata benda lagi. Nah, kita coba cari dulu setelah subjek ini ada verbnya nggak di kata-kata setelahnya. The first volcanic eruption in the continent. United States in over 60 years. Kita nggak nemu kata kerja nih di kata-kata setelah bagian yang kosong ini, gitu kan? Karena uh, tidak ada yang bentuknya verb, ya. Berarti, seperti halnya soal nomor satu, kita di sini hanya perlu nyari uh, verb dari subjek explosion. Nah, mungkin di dekat verb ini akan ada kata benda lagi karena kita nemu ada of. Oh, Right. Nah, di sini uh, jawabannya adalah delta. Nah, kenapa delta? Ya, betul Bu Nurdiani. Betul, delta. Karena si, si was-nya ini adalah verb-nya dari explosion. Jadi kalau kita tulis ulang, si kalimatnya itu adalah The 1980 explosion. of ya. Materi oh, tulisan saya udah kayak tulisan dokter. Ya, seperti itu. The 1980 explosion of Mount He St. Helens. Jadi si Mount St. Helens-nya itu objeknya dari of. Nah, was ini adalah verb-nya dari explosion. Seperti itu. Jadi untuk nomor dua jawabannya delta. <tuh> nomor tiga. Nomor tiga, Pak Novik mau coba jawab atau? Nomor tiga jawabannya apa? Nomor tiga itu saya jawabnya A. A, oke. Okay. Kita lihat dulu apa ya. Static electricity ini subjeknya. Kita dan nemu ini subjek yang ini. Kita coba temukan verbnya yang mana. One cloud to another or between clouds and the ground. Ah ini nemu lagi verb di sini jauh ya. Creates. Nah ini saya bimbang antara a atau uh, c. C. Okay, ya. Yeah. Yang c pak, yang betul pak. Begitu oh Wah. Iya. Oke. ya Oke. Iya. Jadi memang si Soal seperti ini itu, si subject verb-nya itu berjauhan, biasanya berjauhan, terus uh, nemunya di sini creates, kenapa sih saya bisa tahu ini verb-nya si electricity? Ya, karena dia kata kerja bentuk uh, ke-satu ya, creates, itu kan pakai S ya, kata kerja bentuk ke-satu, jadi awal mulanya itu, kalimatnya itu adalah static electricity, static Electricity creates, jadi subject verb-nya itu seperti ini. gitu. Nah yang masih ingat yang nyempil di tengah-tengah itu kan sebenarnya klausa lagi ya. Sebenarnya kan klausa lagi, uh, conjunction subject verb, clause lagi. Dan kenapa jawabannya C, flowing? Karena ini adalah adjective clause yang reduce clause. Wah itu pembahasannya udah agak lama ya. <laughs> adjective clause yang bentuknya reduce clause. Reduce clause itu clause yang disingkat. Jadi at, awalnya ini tuh, si kalimatnya itu adalah static electricity which flows. Which flows, ya. Nah, whichnya itu adalah conjunction yang berfungsi ganda sebagai subjek. Clothes-nya adalah verb. Karena kan konsepnya itu kalau multiple clause tuh kalau kita udah nemu subject verb, kemungkinan kita akan nemu conjunction subject verb nah conjunction subject verb-nya itu adalah which flows awalnya nah dalam pembahasan kita tentang reduce clause which-nya itu bisa hilang flow-nya berubah jadi flowing oke okay. nah cara cepatnya gini sih saya punya cara cepatnya sebenarnya kalau bapak ibu udah nemu subject verb nih udah ya si subject-nya udah nemu subject verb utamanya udah nemu terus di sini pilihan jawabannya verb semua semua ya nah, cara cepatnya seperti ini bapak ibu jawabannya itu pasti kalau nggak verb ing itu verb 3 gitu aja ya kalau nggak verb ing itu verb 3 nah karena di sini verb ing kan cuman c aja ya. verb ing yang berdiri sendiri tempat gitu cara cepatnya seperti itu jadi kalau sudah nemu subject verb subject verb atau main subject atau main clause-nya, atau independent clause-nya. Terus pilihan jawabannya itu kata kerja semua, verb semua ya, yang muncul. Itu pasti kalau nggak ing, uh, verb 3. Pembahasan lebih rincinya yang waktu itu kita bahasnya. Tapi itu cara cepat yang kita bisa pakai. Oke, okay. yes, Bulina. <coughs> nomor 4, kita lihat ke nomor 4. Nomor 4 itu The model t-car, Nah, baru aja tadi saya bilang soal kalau enggak verb ing, Verb tiga. Ini verb tiga. -nya. Ya kan? Nah, berarti si model car ini, subjek ini, verbnya itu bukan yang verb tiga ini. Tapi yang ada di sini. Gitu. Jadi, model car di sini langsung aja cari yang verb. Verb itu bisa to be. Jadi, jawabannya delta. The model K, the model tikar was eight, eight, $850. Nah ini awalnya, tahu tidak dari mana, introduce ini. Ini kan sebenarnya fungsinya untuk menjebak ya. Menjebaknya itu karena kita mungkin akan berpikir ini tuh verb-nya si car gitu. Padahal bukan. Kenapa saya langsung tahu ini bukan? Karena ada koma. Udah pasti bukan verb-nya si car ini, karena ada, udah ada komanya. Awalnya ini tuh awalnya dari which was introduced, which was introduced. Nah dalam pembahasan tentang reduce clause, reduce clause, si which-nya hilang, was-nya which hilang, tersisalah introduce. Gitu. Okay. kalau ada soal yang sama pilihannya dua aja. Kalau nggak verb ing, verb tiga. Oke, okay. ya, lanjut ke soal nomor lima. Nomor lima, <kuh> bla bla bla, reacts with a chlorine atom. konsepnya subject verb conjunction subject verb yang kosongnya apa di sininya ada apa di sini ada reacts ada verb jadi pilihannya kan kemungkinan dua kalau nggak muncul subjek aja kemungkinan muncul conjunction dan subjek pilihannya nah untuk memastikan berarti kita lihat kalimat setelahnya slot rumah ini An elektron subject is transform verb. Itu subject verb aja. Berarti kita udah nemu yang ini nih, subject verb ini. Berarti si yang kosongnya itu berarti yang ini. conjunction subject verb. Yang conjunction subject verb yang mana? kira-kira Yang B. Ya, betul. Jawabannya B. When itu conjunction A sodium atom subject reacts verb gitu. Okay. Jadi, uh, memang ketika saya tes TOEFL ITP juga, di sentence completion tuh mayoritas tentang pembahasannya, analisisnya seperti itu, subjek verb, conjunction subjek verb, gitu aja. Oke. Okay. Ya, betul Bu Nurdiani juga, Bu bisa lanjut ke nomor 6. Nomor 6. In, 19, in 1858, the site, uh, seperti biasa subject verb conjunction subject verb ya. in 1855 kalau ada preposition coret aja dia nggak akan jadi subject nggak akan jadi verb besides bla bla bla wasnya verb ya to be to become the city ada preposition coret aja ada preposition lagi coret lagi was settled in the verb. as a way as a way station coret For outfitting gold prospectors. Ini ada dua verb nih. Kita udah nemu ini dan kita udah nemu ini kan. Oke, nah pertanyaannya, the uh, side, the side it, the side of it, the side what was, the side of what was. Pertanyaannya kan itu ya. Nah kira-kira kalau misalnya bapak ibu, ini udah nemu soalnya seperti ini, it of it, what of what, cari aja dan yang fungsinya ganda. yang fungsinya ganda. <coughs> ya, kalau di sini sih konteksnya the side itu subjek ya. Nah, uh, berarti setelah subjek biasanya akan ada preposisi. Di jawabannya delta. the side of what was tubikan bla bla oke. Nah kalau saya apa, coba back down ya. The site nya itu subjek yang ini, ya. Yeah. Um, Verbnya ini tuh adalah was settled. Jadi kalimat awalnya itu the site kecoa, right? Hold on, The side was settled. Jadi awalnya seperti itu. Ini independent clause-nya. Yang nyempil di tengah-tengah ini, yang itu what was to become. What-nya itu conjunction yang berfungsi ganda sebagai subjek. Was-nya verb. Jadi. Pola subjek verb Kendal subject subjek verb sudah terpenuhi Pola multiple clause Ya yeah. Oke okay. Right number Ya yeah, betul Bulina delta Gubernur Bu BNI juga betul nomor Number 7 Number 7 itu Jawabannya Di sini ada yang kosong uh, mayoritas Pak Bu kalau misalnya yang kosongnya itu dekat koma seperti ini terus lihat pilihan jawabannya kalau pilihan jawabannya ada konektor ada um, itu biasanya ten, uh, soalnya tentang multiple clause maksud saya kalau ada koma seperti ini kemungkinan kalau dia enggak subject verb dia akan jadi conjunction subject verb ya. nah kalau di sini di nomor tujuh ini di nomor tujuh ini apakah subject verb atau conjunction subject verb kan itu yang perlu kita cari the lightnya subject verb the light itu adalah includes kita udah nemu ini satu berarti kemungkinan yang setelah koma ini itu adalah yang ini yang conjunction subject verb berarti kita coret a kita coret b karena hanya c dan d yang ada conjunction while ya nah lihat setelah komanya apakah ada verb nggak pak novi setelah koma di sini ada verb nggak setelah yang kosong ini hmm, harusnya enggak ya setelah yang kosong ini ada verb nggak eh uh, nggak nggak karena udah ada itu tuh di situ gimana Uh, Buatnya yeah, is yeah, right. Right. concentrated, verb, ya. berarti kita udah nemu yang ini. Panovi, yang ini udah nemu, ini udah nemu, ini udah nemu. Berarti sisa ini CS aja, conjunction sama subject. Berarti jawabannya yang mana? Yang K ya? Betul, whilenya conjunction, all the energinya subject. Betul, right? Bu Lina. Ya betul, sempat berganti jawaban. <laughs> ya betul, cek Bu Nordiani juga sempat hilang muncul hilang muncul kameranya. Bisa <laughs> okay, Bu, oke okay, let's go. Adrian. lanjut. Oke okay, great, let's go. Nomor 8. Nomor 8 itu jawabannya. <coughs> ah masih ingat kalau di depan udah ada Namanya "place expression place", salah satu cirinya itu dia pakai preposition of place. Ini kan keterangan tempat ya, keterangan tempat. Nah, kalau udah muncul keterangan tempat di awal, itu polanya seperti ini: place verb subject. Masih ingat tentang ini pembahasan tentang inverted structure? Jadi, yang dibalik itu loh, yang dibalik verb-nya jadi di, de, di apa? di belakang subjeknya ada di eh verb ada di depan, subjeknya ada di belakang, seperti itu. Nah, di sini place ini kan in the Antarctic Ocean itu tempat ya. Itu P. Berarti polanya itu adalah P V sama S gitu. Jadi, ya udah cari aja di sini yang habis P langsung verb yang mana? yang habis ini yang setelah ocean itu langsung di kata-kata pertamanya langsung verb yang mana? yang be ya betul yang be. Ya karena si an abundance nih itu subjeknya sebenarnya gitu. Ini kita waktu belajar tentang inverted structure. Inversion nih. Right, nomor 9. baik punten pabu tadi ada anak memanggil seperti biasa baik nomor sembilan itu jawabannya uh, bravo ya ini lumayan mudah karena uh, masketsnya subjeknya ya war-warnya itu verbnya masih ingat tadi kalau misalnya bapak ibu udah nemu subjek sama verb Terus pilihan jawabannya itu verb ya, beberapa verb tuh, verb, verb, verb. Pilihannya dua, kalau enggak verb ing, verb tiga. Nah, itu kenapa jawabannya B, karena keep itu kan verb tiga ya, Pas participle. Ya? Ini soal yang sama seperti yang, waduh, ini coretannya <laughs> sama yang ini yang flowing tadi nih, yang nomor tiga. Kalau nggak verb in, kalau nggak verb in, verb tiga. Kalau udah nemu subject verb yang berjauhan, gitu. Ini kan berjauhan verbnya berjauhannya. Masketsnya di sini, verbnya di sini. Jadi yang nyempil di tengah-tengah ini tuh, itu adjective clause yang reduce clause, gitu ya. Jadi itu soal, jenis all yang sama, seperti nomor tiga tadi. Nomor sepuluh. Benjamin Franklin believe that subject verb that the turkey rather than the eagle Oke, okay. the turkeynya ini kedate-nya conjunction turkeynya subject kita harus nyari verb -nya berarti verb-nya aja the turkey di sini yang <coughs> turkey rather than the eagle should uh, antara dua ini ya antara a sama Nah, jawabannya itu jawabannya A should become the symbol of the United States ya. gitu aja kan kalau kita runut tuh dari belakang subject Franklin-nya, belitnya itu verb Franklin, date conjunction, determiner-nya subjek yang hilangnya di sini karena kalau udah ada rather than kayak gitu itu bukan verb -nya itu bukan verb ini feather band the eagle ini bukan verb setelah off coret aja karena kata kata setelah preposition itu nggak akan jadi subject gak akan jadi verb jadi yang kosong ini adalah verbnya dan yang verb hanya dua ini struktur yang benar hanya yang alpha should become the symbol gitu. ya Bu Nurdiani betul bulina hampir dulunya Let's go to the next number, number 11. Eh, Bu Rina. baru join. It's alright. <laughs> Bisa dapat akreditasi lagi, Bu? Iya, gitulah. Baru kelas sih ini, mah. Tapi ada akreditasi. Kucing. Sekarang jadi sudah pakai kacamata, ya? Ini Panovi pakai kacamata, Bu Rina kacamata. <laughs> ini tandanya terlalu banyak menatap terlalu banyak bekerja ada ya? Iya, betul terlalu... bekerja di depan layar mm -mm. Maraton Zoom ya sampai belajar aja nih harus Zoom lagi betul. Oh. waktu oke <laughs> oh. oke okay, okay. lanjut nomor 11 nomor 11 itu cirinya kalau nemu wood Wood itu salah satu salah satu ciri ini bentuk conditional dan bentuk conditional di soal toefl itu biasanya yang reduce cara gampangnya kalau udah nemu wood itu pasti jawaban paling belakangnya itu were jadi jawabannya alpha war a break betul ini ragu tapi bener <laughs> tapi baru ya pak ya jadi ragu antara yang A atau B, tapi kayaknya sih karena ya ininya wood, eh, jadi kayaknya ini yang di reduce ya, oh, ternyata, ternyata, ya. <laughs> saya, saya juga kurang tepat nih menjelaskannya harusnya bukan reduce ini tuh tentang inverted inversion, inverted yang, yang yang hilang kan? Iya, ya, ada yang hilang memang, tapi bentuknya eh, inversi, inverted structure. Jadi si if-nya itu hilang ya jadi awalnya itu uh, oke okay. a break to occur in the earth's crust push pull and shake waves would be generated simultaneously okay. if if gini awalnya itu dari if the earth's crust were To occur, nah, awalnya seperti ini sebenarnya. Nah, kan, kalau if conditional itu ada if-nya dulu ya. Nah, kalau di inverted structure, if-nya jadi hilang terus si art crash-nya tindak ke belakang gitu. Jadi, kan, polanya itu conjunction verb subject jadi si, si verb-nya jadi di belakang di sini. Oke. Okay. All right. Oh maaf, bukan if the earth crash Tapi if a break If a break If a break Oke coba saya hapus lagi Penglihatan saya juga jadi sudah mulai Ini Mulai berkurang Eh berkurang, jangan ya Allah Menular Menular aduh, aduh, aduh. Jangan ya Jangan ya Sehat, sehat, sehat. <laughs> Jadi, awalnya itu, if a break were to occur in the Earth's crust, gitu. Awalnya, if-nya hilang, um, ke sini kan condition verb subject breaknya jadi ada di belakang itu gitu jadi jadinya war break itu mah penjelasannya ya cara gampangnya mah cara gampangnya kalau udah nemu word kayak gini terus pilihan jawabannya ada War ini pasti jawabannya war <laughs> were break gitu itu pasti jawabannya war kalau nggak war should were sama should dia yeah. kalau conditional seperti itu were sama should di depan di depan gitu oke okay. itu udah pernah kita bahas tapi memang udah agak lama ya oke okay. lanjut nomor 12 12 fossil fuels nomor 12 itu jawabannya C. Kenapa C? kalau kosong. Lihat belakang. When itu kan conjunction ya. Harusnya kan conjunction subject verb ya. Seperti itu kan polanya. Tapi kalau Bapak Ibu di sini kalau udah nemu soal seperti ini nih ada when, who, conjunction yang lainnya, pilihan jawabannya verb 3 kebanyakan vertiga kebanyakannya itu seringkali vertiganya berdiri sendiri jadi langsung when terus langsung vertiga uh, awalnya dari mana sih awalnya itu ini, ini tuh dari when when um, also feels like coal, oil and gas produce carbon dioxide? when they are burned awalnya seperti ini Nah ini sekali lagi bentuk soal reduce clause. Reduce Day sama arnya hilang. Kesimpulan sederhananya reduce clause itu cirinya kalau, kalau bentuknya soalnya seperti ini, ini kalau nggak salah noun clause ya. Jadi dia eh, adverb clause. Jadi kalau adverb clause yang munculnya itu cuma conjunction sama verb tiga, kalau reduce soal reduce clause. -nya. Kalau soalnya adjective clause, reduce clause-nya itu kalau enggak muncul verb ing, verb tiga aja tanpa ada conjunction. Jadi, sih ini kesimpulan sederhana dari pembahasan reduce clause yang tersisanya itu kalau enggak conjunction verb tiga, yang tersisanya kalau enggak verb ing, itu verb tiga. Gitu. Oke, tiga belas, itu jawabannya. Delta, oke. Okay, ini uh, cara gampangnya, ya. Not itu kan negatif. Kalau udah muncul negatif di depan, itu pasti soal tentang inverted structure. Bentuk negatif, jadi negatif birth, subject, gitu Jadi, not until Telleros was elected governor of Wyoming in 1924 Did a woman serve a governor of a U.S. state? Jadi, N-nya dulu, negatifnya dulu ini, satu Terus, verb auxiliary, ini kan verb, Terus, a woman, subject, gitu okay. uh, Cara gampangnya kalau udah nemu negatif di depan, pilih jawaban yang urutannya itu verb subject, gitu aja. Bisa sih saya bahas sih, ya, mendalam sih, uh, tapi takutnya memunculkan trauma yang tidak enak di masa lalu. <laughs> Karena waktu kita bahas redisklasnya memang agak pusing ya. <laughs> Jadi intinya kalau nemu kayak gini, cari yang ada deep nggak uh, selalu dit sih, pak tapi urutannya itu verb subjek jawab verb oh, urutannya ya. si verb dulu pak ya? ya verb dulu karena kan inverted structure tuh inversi ya kebalik ya si verbnya di, di ada setelah eh ada sebelum subjeknya gitu ya itu ada ada juga muncul di written expression ya itu juga suka muncul di written expression nanti kita ini yang itu siapa Gimana bu rina Inverted itu, kalau ada wood sama, kalau ada not, ya, ya sama ada place. Bu, tadi kita ada bahas place nih. Yang ini, Bu, kalau ada keterangan tempat di depan, mm -hmm. kalau ada keterangan tempat di depan, urutannya itu sama verbnya dulu, Baru subjek, oh, ya, ya, ya aja. Aku ingat itu aja, ya, itu aja <laughs> Ya, itu you know. trik, kalah, udah mulai trik-trik nih, kayak di YouTube aja. <laughs> Jadinya itu gitu aja. Jadi uh, polanya itu kalau enggak place verb subject, negatif verb subject. Uh, tadi yang were, were should verb subject. Were would should ya. Ya. 14 14 itu jawabannya bravo. At which melting and freezing take place. Ya, Ini tuh temperature itu subject Take place, take-nya, verb-nya. Jadi di tengah-tengah ini tuh conjunction subject-verb. Oh, sorry. Ini penglihatan. Saya berkurang lagi. temperature subjectnya, subject-nya. <laughs> nah, yang di sini, yang di tengah-tengah ini, yang nyempil ini, itu adalah conjunction subject-verb. Which-nya, conjunction, melting and freezing, itu kan gerund ya, kata benda. Jadi yang ing-ing itu nggak selalu dia verb. Dia itu bisa jadi kata benda. Kayak, writing is my hobby, gitu. Swimming is my hobby. Ya, melting and plaything ini, ini subjeknya, verbnya itu take, take place. Gitu. Right. Nomor 15. Tapi waktu ITP TOEFL sih, waktu saya ITP TOEFL dua minggu kemarin, gak tahu ya. Tapi lebih mudah dari ini sih, lebih mudah dari soal-soal yang saya biasa kasih ke Bapak Ibu. Jadi. Kalau bisa soal-soal ini pasti pas IT profitable juga kreatif modal. Yang nah, apa enam ratus pak? Soalnya. Menambah apa? Biar seperti Pak Andrian dapat. Iya. Jadi nah, bisa lah ya enam ratus berarti Pak ya? Oh, iya Insyaallah enam ratus. Saya cuma bisa bangga itu saja Pak. Passion <laughs> <laughs> bangga. Jawabannya delta. Uh, kenapa? Kalau ada band comparison ya, dan strukturnya keduanya sama. Ini kan r ya, berarti setelah nya juga harus ada r lagi, gitu. Jadi ada r juga. Are only slightly larger than those, than are those, ya of smaller plants and animal Kenapa harus pakai those? Karena mengacu ke cells. Kalau comparison kan gitu. Kedua struktur, kalimat, atau frasa sebelum dan sesudahnya, itu harus sama. Gitu. Kan? Kalau dia ada R, dia ada R juga. Jangan lupa dibawa subjeknya gitu, yang dibicarakan, atau kata benda yang dibicarakan angin nah, nomor 15 belas dobelnya Oke, okay. nomor berapa sih? Nomor sih. Written expression ya yang yang memang sih saya juga kalau ngajar tuh kebanyakan kejebaknya di sini ya. Salah satunya itu karena kalau secara psikologis mata kita tuh ngelihatnya ke yang di garis bawah ini loh. Hmm, iya kan? Bu, Langsung fokus ke sini yang digarisbawahi, kayak kita baca tulisan di highlight gitu. Iya. Jadi, kita tuh fokusnya ke yang itu aja, segitu aja gitu, sekotak ini aja gitu. Padahal kita bisa tahunya itu kalau kita nge dengan kalimatnya secara menyeluruh seperti ini. gitu uh, Saya sih dari kiri ke kanan aja, ngeceknya itu ngeceknya ke kiri ke kanan. The music lihat. Lihat depannya, the music on, betul. Atau kalau mau ke betul, singular. On a compact disc, compact disc-nya singular, betul, pakai ini, pakai artikel. Yang C, is recorded, salah. apa Karena is, to be, harusnya verb tiga, is recorded. di jawabannya cek Gitu. Kiri ke kanannya, dan lihat kata belakang dan sebelumnya. Oke, nomor 17. Alasannya, ya, active glacier ini udah saya, udah nggak enak kan ini. Kenapa coba? Yes. Okay. Oh, ada es, ada es lagi uh, ya? Oh iya, kalau mau seperti itu, tapi ya lihat aja belakangnya, mm -hmm. ada more. Hmm. Ya, Kalau more kan pasangannya, den den itu aja. Jadi ke yang kanannya yang ini, udah gak usah dibaca lagi gitu. Kalau kita jawab written expressions, jadi disisir gitu dari kiri ke kanan. Gitu. Udah mulai stres kayak udah mulai makan banyak. Iya, <laughs> bener. <laughs> <laughs> apa, Bu. Kalau makan bisa ini dengan kalian beban reporter. Betul. So. <laughs> right. Uh, 18 Aristotle do that subject verb betul. Everything in the universe were. Ini saya udah agak aneh. Kenapa? Tahu nggak kenapa ini agak aneh? Conjunction subject verb. Subjeknya itu everything. Everything itu selalu singular. Ya. Yeah. Oke, okay. so, saya coba review lagi ya. Jadi kalau nemu seperti every any oh, every everything, everyone sama everybody. Oh, every single gimana? Every enggak uh, bisa saya itu gimana? Kalau singlenya uh, ini harus thing one sama oh iya bu ya jadi every juga kan every plus noun jadi tetap singular okay. jadi every single pun dia tetap singular ya. everything, anyone, hmm. everything, everyone, everybody, anything, anyone, anybody something, someone, somebody, semuanya singular hmm. dan penggunaan each, each plus noun itu dua-duanya juga pasti jadi singular, gitu. Kalau diterjemahkan sih kayak banyak ya, semua hal, gitu. semua, padahal uh, bentuknya itu bentuk singular. Gitu. Oke, okay. <coughs> so the answer is was Nomor 19 19 itu okay. in the cold climate betul artikelnya the cold climate uh, mosquito eggs may remain ini salah tahu kenapa salah remain saja tidak pakai s eh. ya yeah. karena ada Not plural ya yeah. jadi kalau ada may should might Will, yang dinamakan models. models itu. itu, ya verb satu. Jadi nggak ada embel MLS, nggak ada ES, oh. nggak ada ED. Semuanya Kalau oh. si subjeknya misalnya sing singular. Subjeknya, uh, kalau mau subjeknya singular juga, tetap aja. Kalau misalnya Uh, he di sini, ya. he should, he should. Di sini tetap harus verb satu. He should go. Iya. Mm. Yeah. Kalau ketemu modal saja, pasti kata kerja selanjutnya itu verb satu atau base verb. Mm. Yeah. Kadang kita teh istilahnya banyak ya. Base verb verb satu. <laughs> Uh, kayak pas ngerjain uh, TOEFL ITP-nya sih, itu udah nggak kepikiran yang kayak gitu-gitu. Jadi memang udah pakai, apa, uh, bisa bilang sih, uh, instingnya. Seperti itu. Instingnya itu memang, ya, insting dari hasil pembelajaran. Okay. Right. <coughs> Nomor 20. Passengers have ridden. Huh? Have ridden. Ya, ini salah Harusnya bentuk ketiganya itu road oh maaf bukan bentuk ketiganya road uh, read itu memang bentuk ketiga ya tapi ini tuh maksudnya karena keterangan waktunya 1893 jadi kalau Bapak Ibu masih ingat mungkin kalau keterangannya pakai in jadi kan specific time ya itu pasti uh, pas simple. Tapi kalau ada since, ada since ya uh, by itu pasti pakai present perfect. Baru pakai have been kalau itu si keterangan waktunya pakai since atau by. Tapi karena ini pakai in berarti harus pakai pas simple. right oke okay, lanjut udah satu burina boleh oke okay, bentar frog apa ya one type of astrian frog race up 25 x at a time, and then swallow day for protection. Day? Yang mana? Yang sih Ya betul. Aneh ada di. Oh, mantap. Aneh ya, kedengarannya ya. Ya gitu. Pas kita ngerjain toko ITP juga, pasti jawabnya itu kayak gitu. Ini kayaknya nggak enak nih. Mm -mm. Dan memang kalau ketika kita coba analisis memang bukan day itu dem swallow dem ini kan jadi objek ya gitu. kalau day itu subjek mantap Di... oke okay, itu dampak dari zoom meeting maraton jadi konsentrasinya tingkat tinggi berarti betul <tuh. tuh>. Oke, okay, 22. Enter the area that is today Europe, betul. And quickly eliminated, betul. Absorbed. Ya, ini salah. Harusnya, there aja. Tanpa S. There are nindertal predecessors. Karena ini kepunyaan possessive. Kalau theirs itu reflexive namanya. Jadi, Pokoknya kalau ada theirs, di sininya nggak akan ada kata-kata lagi. Jadi dia cuma berdiri sendiri aja. Okay. Nomor 23. Nomor 23 itu jawabannya the oke okay, ya. Yeah. Kalau udah nemu ciri-ciri not only, pasangannya apa? But Betul, betul, betul, But also, betul, betul, betul, betul, betul, betul, the betul, best known betul, members of the cabbage vegetable group, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Subjeknya members. Berarti salah ya? Nyari subjek itu kan, uh, kalau struktur kalimat seperti ini, biasanya dia ada di belakang preposisi. Jadi yang ada setelah preposisi ini, kita lihat tadi. Subjeknya members. Nomor 25. 25 itu jawabannya White blood cells are the largest of red cells and are more varied. Are, oke. Okay. White blood cells are the largest. Udah gak enak ya itu baca the largest nih. Ya? Tidak sama ya sama armor feridnya. Iya kan ini armor. Mm -hmm. Ini kan harusnya comparison ya. Mm -hmm. Comparative degree jadi si ini juga harusnya komparatif juga. Kalau largest kan yang IST itu, itu superlatif ya. Superlatif itu kan cirinya ada IST atau the most. Kalau komparatif cirinya ada more atau belakangnya ada more sama dan more than. ini mah gak ada dan-nya sih. Okay, Kenapa? Gak ada dan-nya. Ya. Yeah. Jadi ini tuh harusnya r r larger larger dan ya yeah. larger dan ya itu memang nggak ada dan ya pak memang harusnya ada gitu larger dan white blood cells are larger than of red blood cells and are more varied in size and in shape. Gitu. Oke. Okay. Jawabannya, B, oh bukan yang C ya, yang salah ya, uh, yang C betul, Bu, karena dia ngelanjutin comparison yang di sini. Nah, hmm. uh, karena si R morferitnya itu mengacunya ke white blood cells, kan ada N nih, ada ya? hmm. N, berarti strukturnya sama R larger armor ferit gitu. Hmm. Okay. Okay, nomor 26. 26 itu anhikap. Eh udah, udah salah ini tulisannya. <laughs> Kenapa coba? Harusnya eh uh. ya. Eh hike cup. Hi itu kan pelafalan hi itu mati ya konsonan, hmm. ya. Jadi kalau e itu untuk yang pelafalan suku kata pertamanya mati, kalau oh, iya. untuk pelafalan suku kata pertamanya hidup. Pak katanya di Inggris di beberapa daerah ada yang gak melafalkan huruf a, benar itu teh? Jadi ada pengaruh dari Perancis katanya begitu? Beberapa daerah atau di bahasa Inggris pak? di Inggris di Inggrisnya beberapa Oh ya memang ada memang aja itu Biasa. konteksnya sama kayak Indonesia aja gitu kan kan di bahasa Indonesia tapi dipakainya misalnya di wilayah Papua gitu kan agak berbeda ya hmm. tapi kan yang diikutin tetap struktur bahasa Indonesia yang betul ya hmm. gitu Jadi di di sini pun kita kayak bahasa daerah gitu kayak ya kayak bahasa daerah <laughs> mereka ya. tuh ya gak ngucapin H-nya itu karena bahasa daerah tapi aturannya tetap, tetap harus seperti itu. Yang e itu untuk bahasa harus. nasionalnya ya bahasa. <laughs> ya, Bener. <laughs> karena kan harus ada standar ya. Nih ya, katanya karena pengaruh dari Prancis, Kalau Prancis kan nggak dibaca Ya betul betul Prancis Tapi kalau Lafalan di British itu yang herb itu jadi herb ya. Eh atau kebaliknya. Ya? semuanya British American itu kan aksennya kayak aksen Sunda sama aksen Jawa gitu kan, ya. tapi tetap aja kita punya aksen Sunda harus melafalkan kata bahasa Indonesia kan harus sesuai standarnya kan? Gitu. Ya. kalau di Sunda kan nggak ada e, adanya p. Iya betul, jadi tetap aja walaupun kita orang Sunda kita tuh harus melafalkan ini sebagai fitnah bukan fitnah. gitu, <g Betsy 'at> gitu. Ya, maksudnya. Ya kayak ember ya ember bukan emer pak. Betul. <laughs> Kenal bukan. Oh. Nah. Kenal. Kenal Anuk. Orang Tasik pak. <laughs> eh saya mau netif pak. Oh, <laughs> <All right. laughs> <laughs> Oke okay, lanjut ke soal nomor 27 Dua tujuh itu To make a lithograph An artist use Oke okay, gitu, Salah berarti Jawabannya B, Harusnya uses Karena artisnya subject Usesnya verbnya That will scope up Conjunction subject yang ini. Conjunction subject Ini verb gitu nomor 28 28 delapan, like, ah, langsung salah, <laughs> like, oke okay. harusnya like, cara gampangnya like itu nggak akan mungkin di depan, ya, yeah. dia yeah, uh, bisa di tengah bisa di belakang untuk penggunaan like nya. Nomor 29. 29 itu jawabannya. Masih ingat? Kalau ada not di belakang. Itu not verb subject. Ya kan? Not verb subject. Nah. Was ini. Bukan was. Harusnya word. Karena subjeknya, eh, sebentar ya, sebentar. 29, <coughs> ya, cek where. Not until Harvard College was founded in 1636, where there are uh, any colleges in America. Oke, okay, yes, jadi jawabannya itu uh, cek ya. karena colleges itu plural. nomor deh. 30. number 30 itu si antelopes are gregarious animals betul ini adjective. travel in herd, ra ranging in um, in in huh? <laughs> in amount. Harusnya ada artikel ya di sana. Harusnya ada artikel the in the amount. Karena amount kalau nggak ada de harus N Kalau nggak, N amountnya harusnya seperti itu. Kalau nggak ada N Jawabannya B Nomor 30 Nomor 31 31 itu eh, Pak, pun yang tadi jawabannya apa yang sebelumnya? Ya, skip. Eh, nomor 30, Oh, B, jawabannya. oh salah B Oh ya yeah. okay. 31 Jawabannya Nomor 31 Itu Supersonic airplane Can fly faster than Oke okay. Bukan a speed ya yeah, Tapi the speed of sound. Okay. Okay. <tuh> Karena speed itu uncountable, kalau uncountable artikelnya de. Kalau countable artikelnya dan dua. 32 32 itu B2 In 1821, Emma Willard opened officially, salah. Harusnya officially open, ini word order. Word ordernya tidak tepat, ya. susunan katanya tidak tepat. 32. The first gum posted stamps issued in New York City in 1842. Yeah. the first gum betul. gum posted ya, karena ini adjective yang posted stamp. Menjelaskan ini uh, issued in New York City, in Oke, okay, ini salah yang cek karena perangko itu bukan menerbitkan, tapi diterbitkan. Jadi, harusnya were issued, nomor tiga. tiga empat tipikal langsung oh, nah salah tipikal itu nggak bisa berdiri sendiri dia harus pakai artikel the typical long bone such as the femur consists of a long shaft with swellings jawabannya alpha. nomor tiga lima tiga lima itu the common octopus lives alone In a den just big enough for its body. Harusnya bukan alone, harusnya live alone. Jawabannya A. Oke. Okay. Jawabannya. <coughs> the vacuum to did an important contribution to the early growth of radio dan oh oke okay. bukan bid ya tapi made made an important contribution 37 37 itu let's see Sir August Florida founded in 1565, betul. Ini tuh dari uh, which was founded, ini reduce cost, by, betul, karena ini bentuk pasif, was raising 21 years later by Francis Drake. Ini yang salah, karena was raising itu jadi past continuous Pas continuous. Sedangkan ini keterangan waktunya, Uh, sudah uh, bu bukan sesuatu yang terjadi secara um, terus-menerus, karena kan kalau continuous itu um, kalau present continuous kan keterangannya bisa now, dan lain sebagainya jadi ini harusnya was raised was raised 21 years later by Francis Drake 38 bi thermometer realize the different rates of expansion of two type of metal, usually brass and copper. Okay. Kalau kata realize itu ada prepositionnya nya realize on. Jadi ini salah jawabannya. Oke, okay. ini phrasal ya preposisi yang dipakai karena kan ada different rates ya. Ini kan noun jadi harus ada preposisi on realize on. 39, sembilan jawabannya an ice crystal is the nuclei on which a cloud is built in an ice crystal is the oke okay, ini harusnya bukan nuclei, harusnya nukleus nah, bentuk singularnya and number 40 tremendous flooding during the summer It's like eight million acres of nine eastern states in ini betul ini banjir ya kata bener left meninggalkan betul eastern states inundated and proved both expensively and deadly prove expensively and deadly ya yeah, yang salah itu yang cek harusnya ekspensif. Karena uh, dua-duanya ini adjektif ya kalau salah, ekspensif itu adjektif dan itu adjektif. Oke. Okay. Pak Bu ada pertanyaan? begitu jelas Pak. Belum mengingat lagi materi. Kalau <laughs> udah capek juga mungkin Pak ya udah maraton Iya. <laughs> yeah. Baik. Tapi saya ini beberapa kali ini tes ya latihan. Salahnya sama terus Pak jumlahnya. Redetan expression juga lebih banyak nih ya, Pak. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Belum ada perkembangan. Ya, yeah, oke. Okay. Uh, kalau melihat skor sih kayak belum ada perkembangan sih pak sebenarnya. Kalau kita belajar novel, perkembangannya itu jadi dari, dari lebihnya apa enggak gitu kan? Lebih nge atau enggak terus uh, atau cara jawab atau tidak seperti itu. Jadi, kalau melihat skor sih memang rasanya beda ya. Tapi kalau misalnya Novi sekarang udah lebih nge cara jawab soalnya itu udah kemajuan sebenarnya seperti ini. Iya Iya betul. Kalau masalah latihan atau tes, itu kalau menurut saya bilang sih kadang ada faktor lag juga ya, karena kondisi kita pas ngerjain tes itu gimana sih sebenarnya? Ya, apalagi capek, walaupun kita udah bagus skillnya, bisa aja turun gitu. Tapi kalau tanpa beban gitu kan, mengerjakan... Uh, Ya, seperti itu pak bu. ini saya agak kaget saya anak saya udah ini jadi ya, kayak anak hutan <laughs> banyak tanahnya <laughs> oke okay. uh, jadi uh, kayak gitu pak bu dan sebenarnya saya juga ini mau uh, apa ya mau ngasih tahu aja kalau sebenarnya kalau kita mengerjakan soal TOEFL ketika tes itu banyak faktor ini orang penting banget kita tuh moodnya bagus banget ketika tes itu terus nggak ada beban segala macam karena kalau relax itu tanpa beban atau tulus, biasanya skornya lebih bagus. Karena nggak jadi overthinking gitu kan. Terus uh, lebih peka sama soal dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu aja Pak Bu untuk hari ini. boleh kita foto dulu mungkin ya. Ada yang bisa on-cam, -kan. <laughs> Pak Novi aja yang bisa on-cam. -kan. Ya udah kalau gitu, uh, Pak Novi kita foto dulu berdua, Pak. Biar, biar mesra. <laughs> Satu, dua, tiga. Bu Rina ya, oke. Okay. Bentar, Bu. Ulangi, ulangi. Ulangi, baik. Oke, okay, saya taruh layar burinnya di tengah biar ya, kayak Oke, okay, ready? Satu, dua, tiga. Oke, okay, itu aja untuk hari ini, Pak Bu. Selamat beristirahat. Uh, ketemu lagi ya minggu depan. Thank you, Mister. Nah, bye bye. See you. See you. Thank <laughs> you.